ngerantau ke Bekasi dan gue di sini ditipu. Uh, gue ke Bekasi sekitar bulan September 2021. Uh, itu niat gue cari kerja di Jakarta ya. Uh, tapi gue ngelamar kesini kesana sana, gue belum dapat kerjaan sama sekali di Jakarta. Dan karena gue belum dapat kerja di Jakarta, gue memutuskan untuk pergi ke daerah seberang yaitu Bekasi. Uh, dan di Bekasi sini gue ketemu sama kenalan si temen Temen dia udah kerja juga di daerah Bekasi sini Di kawasan Egypt, cikarang Selatan uh, Dan di sini gue disaring temen gue untuk daftar kerja ke Yayasan uh, Dan karena orang Yayasannya ini, stafnya teman mamahnya temen gue itu, gue percaya Dan setau gue, kalau di Yayasan-Yayasan itu gak ada orang penipu Setau gue di daerah gue ya, di daerah sanario ya, Gak ada penipu Uh, dan sini gue dijanjiin masuk ke pabrik uh, dalam jangka paling lama 2 minggu dan gue disini diminta uang seragam dan uang administrasi sebesar 4.500 uh, dan saking polosnya gue, karena gue pertama kali merantau, gue iyain nah, terus setelah gue nunggu 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu, sampai sebulan uh, gue gak bisa kerja, kerja, dan gue langsung datengin tuh ke uh, dan di dengan berbagai alasan mereka bla, bla bla bla dengan banyak alasan dan gua minta apa? minta duit gua kembali uh, dan mereka menyanggupi kembaliin dalam jangka waktu dua minggu dan itu di 2 Desember kemarin tapi sampai sekarang pun belum dibalikin uh, uang gua uh, dan karena belum dibalikin gua kemarin tanggal 15 Desember gua lapor ke Polres Metro Bekasi Uh, dan alhamdulillahnya uh, di sana diproses nah, karena bukti-bukti bukti penipuan itu sangat kuat. Uh, ada chat, uh, staf yayasannya, ada kwetensinya, ada saksinya. Uh, pokoknya uh, bukti gue udah lengkap di uh, Gue share kayak gini gue cuma mau ngasih apa ya biar nggak ada lagi orang-orang uh, yang bakal kena tipu, mau itu calo, mau itu yayasan intinya kalian orang-orang yang mau merantau ke daerah Jabodetabek khususnya di daerah Cikarang kalian jangan percaya yang namanya calo atau yayasan bahkan siapapun kalian jangan percaya itu pasti kebanyakan sih kebanyakan dari mereka tuh calo sama yayasan penipu semua cuma sebagian kecil doang yang amanah jadi kalian yang mau merantau ke daerah Jabodetabek bisa mungkin kalian ngelamar kerja uang yang kalian punya tuh kalian simpan bisa buat kebutuhan sehari-hari bayar kos untuk makan sehari-hari dan untuk kebutuhan yang lainnya transport juga bisa kan uh, doain gue ya semoga uh, yayasan itu cepat diproses uh, cepat disidik oleh polisi biar tidak ada korban uh, lain lagi soalnya setiap gue lewat ke yayasan itu masih banyak anak-anak yang ngelamar kesana jadi uh, Bahkan itu puluhan orang bisa setiap hari. Nah, jadi intinya dari video ini gue cuma mau teman-teman yang merantau ke daerah-daerah daerah bertabek untuk tetap hati-hati. Jangan pernah berpikir kerja pakai calo, biasa yes, dan sebagainya. Kalau memang kalian mau kerja kalian pergi ke BKK, kirim email atau nge-post.